bisa dipakai atau mungkin yang tidak berfungsi ya saat kalian pencet shortcutnya kalau kalian misalnya uh, ditahan kayak gini gitu di diemin gitu untuk kursornya di mana manapun itu nanti akan ada tulisan untuk shortcutnya gitu misalnya satu atau dua atau tiga gitu Nah tapi saat kalian pencet tombol shortcutnya satu dua atau tiga itu enggak jalan gitu cuman beberapa doang yang jalan misalnya untuk saya adalah yang flattening sini untuk yang safety atau yang smooth atau yang uh, shift S ya itu jalan gitu untuk uh, berasnya. tapi untuk yang biru-biru ini enggak jalan gitu walaupun ada tulisannya satu, nah itu adalah karena uh, kalian belum sign untuk shortcutnya, jadi tulisannya itu ada satu gitu untuk shortcutnya, tapi sebenarnya shortcutnya itu masih belum dipaku kekam gitu, I ya masih belum dipaku kekam, jadi masih belum hardcore lah gitu, jadi yang satunya ini Uh, memang tidak hardcoded to blendernya gitu Jadi ya kalian harus uh, Assign shortcutnya secara manual Dan sebenarnya caranya ada dua ya Ada yang simple dan ada yang ribet gitu Kalau yang ribet kalian bisa ke edit terus ke reference Cuman ga saya tunjukin aja karena ya Menurut saya lebih ribet Jadi kalian bisa klik kanan untuk di bekas manapun yang kalian mau pakai Draw atau mungkin draw sharp Kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut Kalau ada tulisan Kayak, sini, kayak saya ini yang change shortcut karena memang saya udah uh, assign untuk shortcutnya gitu misalnya di sini kalian klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut dan dan untuk tombolnya bebas gitu ya nggak harus uh, sesuai sama blendernya misalnya harus satu gitu harus dua nggak itu terserah kalian aja bebas gitu misalnya uh, nama ke pad tiga atau nama ke pad lima gitu ya terserah kalian lah gitu itu bebas gitu dan setelah itu kalian bisa langsung pencet untuk tombolnya untuk saya udah langsung berganti gitu untuk uh, brushnya tanpa harus pindah-pindah uh, langsung ke barat di sini karena ya lebih lama gitu untuk uh, sculpting ya menurut saya gitu cuman kalau memang enak kayak misalnya kalian pindah-pindah gitu ya terserah kalian sih itu mah uh, sesuai selera kalian aja sih dan ya, jadi cukup segitu doang saya untuk videonya untuk cara mengatasi brush yang tidak bisa dipakai gitu untuk shortcutnya nggak jalan gitu di blender dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya dan next watching bye bye